Assalamualaikum ketemu lagi dengan channel story artis 1516 Apa kabar kamu semua semoga sehat selalu Rezeki lancar dan tetap semangat Teman-teman yang baik hati Sepertinya demam Jill Shine belum redup dari platform TikTok Tak hanya pengguna biasa yang mengikuti tren ini Beberapa deretan selebriti pun terlihat ikut andil Salah satunya adalah Ria Ricis Tak hanya joget Jill Shine menggunakan sound viral Ia langsung menari Ria bersama Kak Jill Seperti biasa Siapapun publik figur perempuan yang kolaborasi dengan Ria Ricis Pasti didandani berhijab olehnya Begitu pun. Kak Jill yang terlihat berhijab pada video joget Jill Indi di akun TikTok milik Ria Ricis Kak Jill pakai hijab tulis Ria Ricis di TikTok lain joget Jill Shine bareng, penampilan Kak Jill memakai hijab memang berhasil mencuri perhatian Ia terlihat luas memakai gamis coklat yang dipadukan dengan hijab asmina warna senada Sementara Ria Ricis tampil simpel dengan gamis hitam yang dipadukan dengan hijab motif dalam video itu Keduanya juga terlihat kompak melakukan joget Jill Shine Tentu saja unggahan video yang menampilakan gaya busana takjil pakai hijab Langsung banjir komentar dari warganet Tak sedikit juga warganet yang menyanjung penampilan cantik kakjil saat memakai hijab Masya Allah, kakjil tertanya cantik banget ya kalau lagi pakai hijab Komentar seorang warganet Baru kali ini lihat kakjil pakai hijab Panglim banget soalnya kelihatan cantik Ujar warganet lain Masya Allah, terpesona aku lihat Pakai hijab tulis komentar warganet lain Ada juga warganet yang memuji penampilan Ria Ricis Karena makin cantik saja setelah menjadi ibu Kak Ria Ricis tambah cantik aja sih setelah jadi ibu Kata warganet tersebut Ibunya Moana makin cantik aja nih Tambah komentar dari salah satu warganet Sementara itu hingga Kamis Tanggal 8 September tahun 2022 Unggahan video itu telah dilihat sebanyak nama 6 juta penonton